Bagi para pria, mengetahui ciri-ciri wanita memberi harapan cinta sangatlah penting untuk mengetahui apakah wanita tersebut menyukainya atau tidak. Oleh karena itu, sangatlah penting mengetahui apa saja ciri-ciri wanita memberi harapan cinta karena ciri tersebut bisa menjadi sebuah pertanda yang akan dikenali oleh pria. Ini dia lima ciri-ciri wanita memberi harapan cinta yang perlu Anda ketahui. Yang pertama suka curi-curi perhatian. Ciri-ciri wanita memberi harapan cinta yang pertama adalah suka curi-curi pandang. Ciri ini sudah menjadi ciri yang paling umum dan pasti terjadi pada wanita yang memberi sinyal positif pada pria yang ia sukai. Mengapa wanita suka melakukan curi-curi pandang? Hal ini dikarenakan wanita biasanya tidak terlalu memiliki keberanian untuk menatap mata sang pria pujaannya secara langsung sehingga memutuskan untuk hanya berani mencuri pandang saja. Kedua Memberi perhatian yang lebih Wanita yang memberi harapan cinta akan menaruh perhatian yang lebih kepada pria yang ia sukai Hal ini sudah lumrah terjadi Perhatian tersebut bisa berupa perhatian yang sebenarnya sederhana seperti mengingatkan untuk selalu makan tepat waktu tidak begadang, dan lain sebagainya Perhatian tersebut ditunjukkan secara rutin setiap harinya sehingga terlihat seperti memberikan perhatian yang lebih kepada seseorang Ketiga, selalu bersikap baik. Bersikap baik pada seseorang, sebenarnya wajar dilakukan oleh wanita, apalagi jika wanita tersebut pada dasarnya memang wanita yang baik. Perbedaannya adalah ciri-ciri wanita memberi harapan cinta, akan selalu bersikap baik pada hal-hal yang simpel, dan berusaha untuk menawarkan bantuan pada pria yang ia sukai. Ini dilakukan untuk menarik perhatian pria, dan memberikan harapan cinta pada pria tersebut. Yang keempat, sering tersenyum dan tertawa pada hal kecil. Pernah tidak bersikap sering tersenyum dan tertawa pada hal kecil pada saat sedang berbicara pada seorang pria? Salah satu ciri-ciri wanita memberi harapan cinta adalah sering tersenyum dan tertawa pada hal-hal kecil yang dilakukan oleh pria pujaan hatinya. Saat melihat notifikasi yang muncul pada layar ponsel dan ternyata pesan tersebut dari sang pria, wanita akan cenderung cepat membalasnya. Ia tak ingin pria menunggu balasan pesannya terlalu lama. Salah satu ciri-ciri wanita memberi harapan cinta adalah langsung membalas pesan yang dikirimkan oleh pria idamannya. Yang kelima, langsung membalas pesan. Salah satu ciri-ciri wanita memberi harapan cinta adalah langsung membalas pesan yang dikirimkan oleh pria idamannya.